Penata laksanaan spesimen untuk deteksi RRT-PCR COVID-19 Yang pertama, cuci tangan atau hand hygiene dan memakai APD sesuai dengan SOP Lakukan identifikasi pasien dengan mencocokkan identitas dengan formulir Siapkan tabung PTM, berikan label yang berisi nama pasien dan kode nomor spesimen. Jika tidak tersedia label, maka penamaan menggunakan pulpen pada bagian berwarna putih di dinding tabung PTM. Tanyalah pasien, pastikan tidak ada obstruksi atau hambatan pada lubang hidung. Ukurkan terlebih dahulu blockit swab. Tahap pengambilan usap nasofaring, masukkan profit swab melalui lubang hidung sejajar dengan langit-langit mulut atau tidak ke atas sampai terjadi resistensi yang mengindikasikan kontak dengan nasofaring, gosok, dan putar dengan lembut. Lalu, pecahkan tangkai plastik di daerah mulut tabung. Dua, tahap pengambilan usap. Orofaring Masukkan swab ke faring posterior dan area tonsil Gosokkan apusan pada kedua pilar tonsil dan orofaring posterior Dan hindari menyentuh lidah gigi dan gusi. Kemudian masukkan swab ke dalam tabung PTM yang sama dengan swab nasofaring Tahap pengambilan sampel telah selesai Selanjutnya adalah pengemasan spesimen. Gunakan parafilm pada tutup tabung VPN yang berisi spesimen. Pastikan parafilm menutupi tutup tabung dengan rapi. Setelah itu, masukkan ke dalam plastik biohajar agar spesimen yang dikemas itu mencegah kerusakan dan tumpahan. Adapun sistem yang digunakan adalah dengan menggunakan tiga lapis sesuai dengan pedoman WHO dan International Air Transport Association. Demikian penatalaksanaan spesimen untuk deteksi RT-PCR Covid-19. Terima kasih.